Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri, mengatakan bahwa parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau ulang undang-undang wajib jilbab, menurut outlet pro-reformasi, NTH. Mengenakan jilbab di depan umum saat ini wajib bagi perempuan di Iran di bawah hukum Islam yang ketat yang ditegakkan oleh apa yang disebut polisi moralitas negara. Undang-undang seputar penutup kepala memicu gerakan protes nasional setelah kematian massa Amini yang berusia 22 tahun, yang meninggal dalam tahanan polisi setelah ditangkap oleh polisi moral karena diduga tidak mengenakan jilbabnya dengan benar. Kematiannya pada tanggal 16 September membuat heboh Republik Islam itu. Dengan tokoh masyarakat terkemuka keluar untuk mendukung gerakan tersebut termasuk aktor top Iran, Taraneh Ali Dosti. Negara itu telah dicengkeram oleh gelombang protes massa yang pertama kali dipicu oleh kematian Amini dan sejak itu menyatu dengan berbagai keluhan terhadap rezim. Pihak berwenang telah melakukan tindakan keras yang mematikan terhadap para demonstran. Dengan laporan penahanan paksa dan penganiayaan fisik yang digunakan untuk menargetkan kelompok minoritas kurdi di negara itu.